Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Camuji. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke di sini ada sebuah tulisan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu perjuangan nenek moyang kedah menentang siam. Oke dari HS guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya. Linknya ada di deskripsi buat teman-teman semua yang mau nonton untuk full videonya. Jom kita tengok videonya, let's go! Pencerama... Ini Profesor yang berlaku pada 1821. IT. Satu angkatan perang dari Siam ke Kuala Kedah. Dia pun main ramai. Jadi, Bendahara dengan Laksmana masa tu terkejut. Bila oh. ditanya, dia kata kami main ni nak ambil bantuan berah. Sebab kami perlu banyak bantuan berah untuk lawan dengan Burma. Jadi, Bendahara pun kata tak apa tengok minyak berah yang dah tu lah bagi kat pupuk ni. Rupanya bukan itu hasratnya Hasratnya adalah untuk menangkap Sultan Mata Judit Dan oh. untuk menawan Kedah Plot ini sebenarnya dirancang oleh Raja Ligor Setelah mendapat perkenan daripada King Rama di Bangkok Semasa Panglima Siam Raja Ligok tu lah Nama dia Pia Buri Saq Dia bawa melawat di sekitar kota tengok mayam-mayam yang ada Tiba-tiba saja dia suruh askar dia serang bunuh semua pengawal pengawal di dalam kota Perlaku pertempuran hebat di dalam kota dalam masa yang tidak lama Kerana pengawal pengawal kota pada waktu itu tidak bersedia Tak sangka siam nak melawat serang Jadi kota itu pun ditawan Angkatan Perang Kedah bersama Sultan Tepasar Penuh dan bertahan di Pulau Pinang Dan daripada Pulau Pinang lah Mereka merancang macam mana nak tawan balik negeri Kedah Sebab apabila kota itu jatuh Artinya negeri kedah jatuh Allah. Tahun 1831 10 tahun Apabila Kedah dah habis ni Bendang-bendang ni habis Tak ada siapa buat dah. Tinggal naik semua habis-habis Kampung-kampung alamat kena bakar habis 10 tahun lepas tu Tunku Kudin Tunku Kudin ni Dia saiz danal bidik sama ada Dia anak anak Sultan dia mengetuai 3,000 Angkatan Perang Orang Melayu dari Perang Atau Serang Siam di Kedang Dan mereka berjaya menghalau Angkatan Siam Sampai ke kesempatan Siam Kota Alokganu Tempat pemerintahan untuk orang Siam pun jatuh Lari hebat Siam dengan airline, iaitu ya, British Telah mengisytiharkan pada waktu itu Orang-orang Melayu yang berperang Dan merampas balik Negeri Kedang Sebagai peropak Melayu pendanaan Dan oh. mereka yang boleh diperangi ha, Jadi pakatlah mereka serang Pakatan Siang dengan British ini Mengasak balik antara Tengku Kudin Dan Tengku Kudin terpaksa berundur dengan tempranya Akhirnya bertahan balik di kota Kuala Kedang Angkatan Siang serang dari darat British kepung daripada laut Jadi pasukan Tengku Kudin tersepit dalam kota. Tapi oleh sebab benteng kota itu kebaik, maka mereka boleh bertahan dalam tu. Dan siam terpaksa benar menara tinggi tepi pokoknya naik ke tu, tembak ke dalam kota. Nak masuk tak boleh. Dan daripada dalam, dok balas tembok keluar. Allah. Tapi berapa lama kita boleh bertahan daripada dalam? Dengan bekalan makanan tak sampai, bekalan peluru tak sampai. Tiga bulan saja. Setelah bertahan selama tiga bulan, dan bertempur menentang 7,500 askar dengan 3,000 ekor kajak dari Syam akhirnya kota Kuala Kedah itu sekali lagi jatuh kembali ke Tengku Kudin akhirnya terbunuh tapi ada cerita yang mengatakan bahawa Tengku Kudin masa siam dah asak sampai ke pintu kota akhirnya pintu kota terkecang Tengku masa itu berada jauh sekitar dari pintu kota. dia panggil salah seorang pelajudik dia dia kata antikam aku hantikam aku daripada kita ditawan oleh Siam baik kita mati. jadi Allah. prajurit dia pun tikam dia, dia pentikam prajurit dia maka dua-dua mati. Apabila Siam sampai tengok daripada Sungai Maya. Dia marah Siam ni. Bila dia marah dia buat apa? Dia kat kepala duduk -duduk. bawa kepala Allah. ni kepada raja dia tu. Bila sampai saja raja Siam terkejut tengok. Kepala saja pun cengeng dah. Ah ni yang orang kata tungguduk. Jadi dalam peperangan tahun 1830 satu ni 1255 orang pejuang kedah gugur syahid Allah. daripada jumlah itu 655 orang adalah pejuang laki-laki dan 600 serikandi mananya wow. tok tok kita ni boy turut sama berperang turut sama mengangkat istingat untuk oh nembak Siam Siam poi jauh 700 orang mati kita yang 1255 tu Mana yang mati di tempat kejadian Ditanam dalam kota itu Mana yang cedera Dibawa dengan perahu Dirawat Yang mati selepas daripada itu Ditanam di tapak Masjid Zahir Tahun 1838 Angkatan Perang sekali lagi Kali ini lagi hebat Lagi besar Diketuai oleh Tungku Muhammad Sa'ad Panglima Muhammad Taib Tok Moris Daripada Langkawi Dato' Rasmenawan Muhammad Ali orang sebut juga Wan Mali. Wan Kali Mali. ini lagi besar. 10.000 oh. askar dengan bantuan wow. daripada Aceh, Serdang, Deli, Berdage, Siak, Pahang, Terengganu, Kelantan. Serentak bersatu menyerap, ya. Siap. Serang sampai 20.000 lari lintang pukang asak-asak asak-asak. Akhirnya berjaya menawan kembali Kota Kuala Kedah. Wow. Ini ditawan kembali Kota Kuala Kedah. Tunku Muhammad Saad baca bendera Kedah bila dia pacar Captain Warren Captain Warren ni British dia main dengan kapal eh? dia bagi warning dia kata syarikat mesti marah dia ni baik serah balik kota, kota Kedah ni dekat siap maka Tunku Muhammad Sa'ad jawab balik ah, inilah kata-kata dia dia kata beritahu syarikat tersebut kami telah menawan semula Kedah yang merupakan hak milik kami sebenarnya tiada undang-undang boleh memansuhkannya dan selagi kami dapat menghunuskan pedang atau memegang lebih. Kami akan mengekalkan warisan yang diperturunkan daripada nenek moyang kami. Nah, ini dia balas balik kata-kata Captain Warud terkejut tak tak ter. Kemudian asak lagi Patani buat kali pertamanya dibebaskan daripada Siam. Kemudian oh. asak lagi sampai ke Singgora Tunggu masaat Datuk Wan Mali, Datuk Tuk Morris dan sebagainya kata, "Kali ini kita mamuk sampai Bengkok. Sampai di Singgora Montisan Pak siapa? Monsur. Waja lewat. Kita tunggu di sini dulu, tunggu bantuan tentera tambahan sampai daripada Terengganu dan juga Pahang. Kalau sampai buat-buat ni, memang Bangkok sekali jatuh. Tapi masa duk tunggu tu, kerajaan negeri selah. Maknanya British memberi bantuan kepada siapa. Dihantar senjata-senjata banyak kepada siap Dihantar kapai-kapai banyak kepada siap Aku tunggu Muhammad Sa'ad Sekali lagi terpaksa berundur dan bertahan Nah, perang hatnya Perang hatnya itu cukup sengit Dan dalam perang hatnya itulah Syahidnya seorang ulama besar Iaitu Syekh Samad Al-Falibani Badan Dikebumikan di kampung di selatan tai, Nama Bantrak Badan saja Kepala dipotong dan dibawa kepada Raja Syam di Bangkok Jadi, kepalanya ada di Bangkok badannya dihadnya, pantrah Hebat tak? Hebat ulama' kita? Ulama' diperang Jadi, jangan sampai kata perjuangan ini orang agama tak campur Dulu, yang di depan adalah orang agama Betul ulama Untuk guru jadi tunggu masa ini, runok, runok, runok Dalam perang hadnya yang runok, runok, runok Perang, perang, perang lagi kena asak lagi 150,000 tentera siang turun main Allah. dengan gajah sebagainya, Runok, runok, runok Akhirnya masuk balik ke Kota Kuala Kedah Bertahan dalam Kota Kuala Kedah sekali lagi Bantuan dari Bangkok tiba 15,000 tentera dilengkapi senjata yang lebih moden Senyata daripada British Meriam dan juga gajah-gajah pang -gajah. Menyerang dari arah darat di laut, kapal Perang British Haisin yang berkekuatan 18 laras meriam ditembak daripada laut. Kapal tersebut terpaksa berlampau jauh dari pantai untuk mengelakkan perdelan meriap dari dalam kota Kuala Kedah. Maknanya juga ada. Okay. Itu kapal yang besar. Selain daripada kapal yang besar, ada tiga lagi kapal yang lebih kecil. Emerald, Pearl, Diamond itu mengiringi kapal itu. Jadi, mereka kepung ke laut. Ada orang Melayu Kedah ini, hmm. dah terkepung. Nak pergi ke laut, tak boleh, sebab kena tembak daripada kapal laut Nak ikut darat, Siap dah turun, mana dah makin ramai Tahun 1939, pada 19 April 8, tepat tarikhnya Pekan Kuala Kedah sudah pun jatuh sepenuhnya Pada Siap, dikuasai oh, oleh orang Siap Dan penembak tepat mereka ditempatkan di setiap sudut Pekan Kuala Kedah tu Sebanyaknya, orang Melayu yang ada ketika itu semuanya dibunuh dengan siap menyadari harapan untuk menang adalah tipis dan kota akan jatuh ke tangan siap bila-bila masa malam tu tentera prajurit Melayu ini dengan askar sepuih yang daripada India ini yang beragama Islam yang bersama dengan tentera Islam Kedah ini membuat serangan berani mati di atas kedudukan siap di pekat tersebut pada malam ini last lah dia serang habis-habisan 15 askar sepuih melepaskan tempatan bantuan ke arah askar siap peluru yang sepuih ni ada boleh bertahan 2 jam Oh. dia dapat tembak dalam masa 2 jam tulah beberapa orang pejuang Melayu tunggu masaat tunggu Abdullah Datuk Mat Taip Itam Lat Smana Datuk Wan Mahli terjun ke dalam Alok Melaka dan berenang untuk menyelamatkan diri supaya mereka ini dapat merancang lagi serangan seterusnya Allah Jadi saki baki orang Melayu yang tinggal diarahkan untuk menyelamatkan diri dengan berenang ke arah kapal-kapal Inggeris kapal Inggeris ni dia punya kelas si tu orang Melayu daripada dinislat jadi apa pula depa ke kapal-kapal Inggeris ini, Orang, orang Melayu daripada Negeri Islam Tolong tarik dia pandai Walaupun ditangkap Tapi tak dibunuh ah. Angkatan Tengku Muhammad Sa'ad Yang bertahan di dalam kota Hanya tinggal tak sampai 200 orang Dia patut perasaan temuk Habis-habis Habis belum Maka akhirnya pada subuh 20 Amas 1839 Kota Kuala Kedah berjaya Ditawan sepenuhnya oleh Siam Dan kesemua orang Melayu Yang mempertahankan kota tersebut ter terkorban ah. Kecuali yang lari Perjun ke dalam Aluq Melaka Seperti anjing pribumi orang India di sepanjang pesisir pantai Semenanjung India, menjilat tangan yang mendera mereka tetapi tidak bagi orang Kedah, dan kita, orang Inggris, seharusnya menjadi yang pertama memuliakan bangsa yang tidak tunduk kepada kekejaman. Kapten Sherrod Osborne. Pegawai Tuntra Laut British. Oh macam tuh. Ini kata-katanya beliau ya. Kata-kata mereka seperti itu. Oke okay guys sudah selesai videonya. Dan itulah tadi perjuangan ya. Nenek moyang ya. Yang ada istilahnya di Kedah. Yang mana mereka tidak mau dijajah. Ya mereka melawan memperjuangkan hak miliknya. Ya warisan daripada nenek moyang itu. Dan AKBAR. Peran agama Islam sangat-sangat penting di sini, sama halnya dengan istilahnya di Indonesia. Ya, semua istilahnya para ulama, para ustadz, ya pemuka-pemuka agama, ya terkorban, ya pahlawan-pahlawannya terkorban di masa penjajahan. Seperti itulah ya kejadian di masa lampau yang kita tidak bisa merasakan. Ya, kita hanya bisa duduk manis sekarang, kita hanya bisa menikmati sekarang. Ya, karena kenapa perjuangan sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita Yaitu berperang ya, Mempertaruhkan nyawa Dan juga harta Dan juga istilahnya keluarga di sana, Banyak yang terkorban Demi apa? Demi menjaga warisan nenek moyang Yaitu sebuah bangsa dan negara Maka daripada itu teman-teman sekalian Ketika kita selesai sholat Maka kita doakan pahlawan-pahlawan Kita khususkan kirimkan fatihah karena banyak daripada pahlawan kita itu yang beragama Islam, ya. di mana mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribu-ribu manusia pada zaman dahulu yang memperjuangkan negara kita, yang memperjuangkan bangsa kita. Allahu akbar! Kita kena kirimkan fatihah untuk mengucapkan terima kasih sehingga berkat mereka kita sekarang hidup damai, hidup tentram, hidup nyaman. Ya allahu akbar! Ya, mari di video ini kita kirimkan Fatihah kepada mereka ya, kepada mereka semua yang berjuang Indonesia, Malaysia dan semuanya ya beragama Islam, kita doakan semoga mereka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Ala wa salihah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 diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih guys. Ya Allah, ketika saya menonton video ini merinding asli guys. Karena kenapa perjuangan ya, daripada orang-orang terdahulu memperjuangkan negara bangsa, yang memperjuangkan sebuah negeri, memperjuangkan tempat tinggal tanah air seperti itu terkorban. Memperjuangkan demi apa? demi agar anak cucunya istilahnya sekarang di masa yang sekarang ini kita bisa bahagia kita bisa istilahnya menikmati ya, tanah air kita bisa duduk tinggal di sini seperti itu guys Allahu akbar dan kita mungkin belum terpikir apabila ada nanti perang kita belum terpikir Apakah kita akan melawan atau kabur Allahu akbar semoga bermanfaat video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request ya? Dan semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Semangat juang harus ada dalam diri kita. Ya Jangan sampai istilahnya kita dijajah lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.